jadi saya kira kita perlu mempelajari terus di rumah masing-masing di pergaulan dan komunitas masing-masing bahwa rahmatan ya alamin itu adalah satu sikap dasar, satu mindset bahwa orang islam itu mengharapkan, mengubahayakan, mendoakan agar semua di alam semesta ini mendapatkan ridho Allah, perkenan Allah rizki Allah, rahmat Allah kan begitu jadi kalau saya tidak mengharapkan seseorang mendapatkan rahmat Allah berarti saya bukan muslim kira-kira begitu kan kalau Islam beramatan alamin jadi kalau saya mengutuk anda itu terus saya bilang anda masuk neraka dan saya gembira dengan pengetahuan bahwa saya anda masuk neraka berarti saya bukan Hai penggiat rahmatanil alamin kan gitu kira-kira ya nah, tapi saya enggak enggak menuduh juga karena saya tidak ada ragu-ragu sedikit sama Islam. Gila apa? Cuman saya tidak yakin sama apakah saya ini sudah memenuhi Islam itu loh. Jadi bukan Islam yang saya ragukan sayanya. Gue bisa yakin tenang bro. Ya, Kalau kita sholat, yakin diterima Allah, itu optimis enggak ada masalah bagus. Tapi kan kita ini ngalamin macam-macam sehari 24 jam ngene-ngene, fikiran ngene hati ngene, kan jadi kita ini belum utuh sehingga mungkin kita ini belum Islam bener menurut Allah Sopo ngerti Allah berkenan wis lulus Alhamdulillah neng nengkin lah rasa Mestaki itu loh teman saya teman-teman sekalian bukan saya meh Islam tuh berarti bukan kita ndak yakin sama Islam Islamnya ada masalah Tauhidnya tidak ada masalah Allah Rasulullah tidak ada masalah Yesus Isa Musa Moses David Daud tidak ada masalah Solomon Sleman Salaman salam tidak ada masalah yang ada masalah itu yang mungkin ada masalah tercayanya itu ini, sampaiannya itulah mungkin belum istiqomah bener naik turun imannya ya memang begitu makanya kita sebut meh Islam makanya sekarang saya tidak ngurusi apakah Anda sudah muslim atau belum, Anda juga tolong tidak usah peduli saya sudah muslim atau belum. Yang penting kita saling belajar, sing, bener, kui, opo, kan begitu. Nek, kowe ne, sopone, saya, siapanya saya, tidak usah kita persoalkan dulu. Makanya saya ke sini teman-teman sekalian, saya tanya, apakah Anda umat saya? Bukan, apakah Anda santri saya? Apakah saya pernah mengakui atau meminta Anda menjadi santri saya? Apakah Anda pengikut saya? Orang apa itu. Aku lakukan jamu itu. Kan begitu. Apa tak aku ini? Orang aku orang-orang ngomong, -ngomong kue dari anak buahku terus nganut aku. Justru kuali anak kue reneki untuk nganut aku kuali. Ngaku ini gelam reneki ben kue nganut kancing nabi kanunu. Aku naik kue manute aku kanjeng nabi kok lewat nangir aku terus nyidir <guluh> pengikutnya okay oke ya, mutarnya aku kan gitu kan saya kesini ini untuk supaya anda itu ngikut rasulullah bukan supaya anda ngikut saya, kisah saya juga pengikut rasulullah gitu loh. Nah saya belum paham saya belum tahu ilmunya Pak Muzamil yang tahu rasulullah itu si apa Sunni saya belum tahu. Sudah sih sebenarnya saya tegaskan sudah, tapi itu pribadi gitu. Apa Rasulullah itu anggota MTA saya nggak tahu. Apa Rasulullah itu cocoknya sama Ustadz Pak siapa segala macam saya nggak tahu. Jadi saya jangan ditanya soal Sunni Syiah aslinya. Saya taunya itu ngikut Rasulullah dengan seluruh keindahan dan rahmat yang dipantulkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. ya, ya, kira-kira ya. Mudah-mudahan tidak membuat siapa-siapa marah ya. Jangan ada yang marah kalau bisa ya. sebab saya enggak mau bermusuhan loh sama siapa saja lo. Saya tidak punya kemampuan bermusuhan, sebab bermusuhan itu urusannya tidak mulut, urusannya tidak tembak, tidak tidak peluru, urusannya itu mati atau hidup. Nek musuhan, nek musuhan gitu aja canggeng cangkem, -cangkem Facebook-Facebook, Twitter-Twitter, gue musuhan, jadi gue rasan-rasanan, cacat-cacatan. Nek musuhan gitu ya mati boleh, si mati gue ya pelaku, gue musuhan nggak ya, mulanya aku mau musuhan loh nganti saya iji, mau sama sekali. Oh so tipekso aku, agus. kalau dipaksa menjadi berhak kita, dan saya tidak mau memiliki hak untuk membunuh orang. Saya tidak mau. Jadi jangan saya diberi hak untuk membunuh orang. kira-kira wahkin, tak terus ke isi isis sih. Menggosumu ya guys.